Analisa GBPUS di tanggal 7 Maret tahun 2022, pergerakan GBPUS di saat ini sedang tertekan, dan diperkirakan masih berpotensi turun lebih lanjut. Cermati pergerakan GBPUS di jika terus bertahan di bawah area resistance 1.32269, karena ada potensi GBPUS diturun lebih lanjut ke sekitar area support 1.31800, Sebaliknya waspadai pergerakan GBPUSD jika berhasil menembus ke atas level resistance 1.32500 karena ada potensi GBPUSD berbalik bergerak bullish ke sekitar area resistance 1.32969. Sekian analisa forex untuk tanggal 7 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212